Oke okay guys, balik lagi channel gue di channel GASL, akhirnya gue bisa nge lagi guys. Ini kita mulai, ini gue react, apa react, gue punya playlist tuh banyak banget guys, yang kalian DM di Instagram gue maupun di kolom komentar, jadi gue udah bikin dari watch later di Youtube gue guys. Oke okay guys, kita langsung react aja guys. Ini gue mulai dari Charlie Put, Left and Right, ini dari Kuesan, ini featuring Jungkook. Dari BTS guys, ini official video udah 16 juta buset trending, nomor 3 pecah sih selanjutnya guys. Oke, kita langsung deh guys, let's go, ceplok! Oh, langsung, tuh dapet. Ini masalahnya gue sering ngere uh, ngering lagu-lagunya Charlie Pot juga guys. Charlie Pot tuh raja gimmick guys, dia bisa nyiptain sebuah icon uh, antara notes atau nggak apapun guys ya. Kayak light switch, gue pernah kan dia pakai buka tutup awal, matiin lampu gitu ya, gitu bunyi. Ini salah satu apa nih guys? Nah kayak ini lavender red right nya depending kiri-kanan -kiri juga guys ya. Manis banget guys. Oh nice. Oh shoot. Oh dapet sender enak banget. Gila dapet soundnya vintage banget. Uh, Drumnya guys ya soundnya. Oh. gila seredam enak banget dan gue suka nih guys, ya, judulnya Leaven Ride jadi itu bener-bener dia uh, ngutamain sound-sound pending guys ya kiri kanan, kiri kanan gitu guys nice banget sih ini lagu cepet banget by the way oh ini Jungkook nya kita ya. lihat suara Jungkook guys, angelic voice hmm oh <laughs> asik sih kiri kanan gitu dan lagunya kaya Cipara dan udah pending, guys dikasih sedikit facer guys ya blend mix gitu guys ya asik banget oke okay. damn ini suaranya charliput lumayan nge-groove guys ya bukan lumayan nge-groove banget guys dan jungkook bisa naingin banget dia punya groovy uh, beat yang kayak begini guys Nih. Oh dynamicnya asik banget sih, Uh, dipecah lagi harmoni Asik, gila gokil, lagu enak banget sih guys Oh damn, damn Jadi musiknya tuh yang disaturate hanya high frequency, middle sampai high frequency guys Perk perk gitu loh guys, tapi vokal ga disaturate, uh, bagian low nya juga ga terlalu disaturate guys facer lagi tuh damn asik banget i can feel you over here gua langsung hafal ya keci banget sih Uh, makin hancur tengahnya middle middlenya guys video klipnya lawak gitu ya hahaha <laughs> kayak iklan jadul upgrade oh, sih manis Uh, pecah suara lagi ini mah charliput banget guys ya, nggak ada K-pop-K-popnya sama sekali guys ya. Asik banget sih, kece banget loh guys. Oke okay, ke minor. Patternnya cukup simpel sih guys. Wah oh, mixingnya bagus banget. Bagus banget guys. Damn. Uh. Gila deh penggunaan nya bagus guys Pas di panning sini guys Ini ada facer Ada tuh Disitu tuh sebenarnya kalian dengar kan ada... ada yang takutnya piring tuh Kayak ada notnya gitu guys Tapi jadi unik di sini guys Nih terakhir ya Tung-tung tuh Oh damn Damn Gila gokil, Jungkook udah mainannya sama Charlie Put, gokil sih, guys. Ini maksud gue, ini gue ngomongin secara musicalnya aja udah asik banget, guys. Ya. Ini secara pattern, ini bener-bener uh, chord, chord progression tuh simple, Semua simple guys. Ya. Tapi mereka main sound, main uh, dimensi, kiri-kanan, kayak gitu, guys. Ya. Soundnya yang sedikit-sedikit kayak dibikin rada jadul. Cuman modern sih, guys. Dan yang gue suka, guys, antara si Jungkook sama Charlie Put, itu bener-bener selevel banget, guys. Cara groove. Itu mereka asik masruk, gila oke. Okay, Sekian dulu dari gua, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa pencet tombol subscribe, please. Saya bye bye.